harga cabai dan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Kuala Jambi, Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat pada Senin, 28 November 2022, harga cabai merah besar mengalami penurunan Rp6.000. Kepala Dinas Disperindak Tanjab Timur Awal melalui kabit perdagangan Rinaldi mengatakan, untuk hari ini harga cabai merah Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah mencapai Rp38.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit Rp34.000 per kilogram, sedangkan kemarin mencapai Rp25.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah pada hari ini Rp34.000 per kilogram, kemarin hanya Rp25.000 per kilogram. Harga cabai rawit naik mencapai Rp9.000. Kenaikan ini cukup besar, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 28 November 2022.